Wow, ada dinosaurusnya, guys! Wow, keren! Wow. dapat Sini taruh. Oh. <laughs> Ya ah, semangat. Nice. Hai, cici cici. Jadi makan apa? Coba uh. lagi Coba lagi udah dingin Udah kedinginan gitu Udah dulu ya Jangan lupa, jangan lupa ya. Sini, eh, jangan lupa, lihat sini, lihat sini. ayo Halo, aku cinta sama dong. Oret. Eh. Ayo. Yo Al duduk sini, mainan sini. Yo, duduk sini. Yo. Sama siapa deh mainnya, Dek? coba dedek nyemblong sini sini Ang sini taruh meja dulu tiket tiket oh beli tiket tiket beli tiket bayar uang bayar uang pak uang Nih, beli kalian mainan apa? Ada mainan ikan. wah ikannya warna apa? pink sama ijo. ini warna apa? ijo. ijo kalau ini ayo, warna, ayo, apa? Ayo Hah? warna apa? kuning. kuning ah warna apa? kuning. pink. oh itu bolanya mau diapain? bolanya kasih duduk. kasih duduk coba kasih tahu ke teman-teman kalau naik bola di air gimana? Wah, wow, dedek naik bola. Wah, wow, goyang-goyang coba. Wow, wah, wow, rasanya gimana naik bola terapung? Wah ikannya mau disuntik emangnya sakit apa Wah matanya keluar Wow Ore main air. Ede, main air. Ede, main air. Ede, main air. air. air. Kalau ngambek gimana? Coba kalau ngambek. ada bikin ak. ini katanya keberenang tapi takut sama air. Namanya Sito Wan. Ah, di kolam renang mininya ada yang jualan ini mbak mbaknya yang jualan jualan apa mbak Al? jualan tahu oh. Oh, dia sampai lupa jualan apa ini apa Al ini apa telur bebek oh, telur bebek warnanya hijau ya terus ini apa ini ada ininya ini ini ada ininya apa bedak, bedak. oh bedak terus ini jualan minuman apa ini es. es terus apa lagi wow ada dinosaurusnya guys wow keren keren Wow teman-teman ada seperti ini ada ini juga ada ini lagi ada jamur oh seperti ini ah, ini Teman-teman, like, komen, and cut plan sampai tunggu lagi di video. Bye-bye.